serta crypto mengotifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia seputar idola ke Sayana, Lasti dan Rizki Bilar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini ada sebuah kabar spesial tentunya untuk kita semua warga Konoha kita flashback dulu ke momen-momen yang membahagiakan Perhatikan di momen ini, pascahabat ini adalah postingan foto ketika makam malam bersama dengan keluarga Mama Iis. Ketika tentunya setelah menghadiri acara, tasyakuran anak dari Margin Persebadian ya, dan Ali Syakib, ini waktu Abang El masih di dalam perut Persebaid ya. Dari postingan ini kita selalu dengan kemesraan Bunda Lesti dan Papa Bila. Kita zoom aja, Persebaid ya, perhatikan di slide, tentunya berikutnya. Coba banget ya gemes melihat keromantisan, kekiutan, kebersamaan bunda lesbian Papa Bilar. Mudah-mudahan rumah tangga idola kita ini selalu langgeng, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Ya robbal alamin. Kita lihat juga perasaan di kolom komentar SalPop banyak sekali tentunya tanggapan yang diberikan. Kita lihat dari akun Amin 11501. Pantas saja gaya Abang L begitu ternyata nurun dari papanya. Tuh, persahabat, ya memang benar banget ya. Gaya Abang L tentunya meniru gaya papahnya. Wow, masya Allah banget perhatikan gaya tangan kakak Rizky Pilar tuh. Ini tentunya gaya yang diikutin oleh Abang L. Masya Allah mudah-mudahan saja Yang selalu bahagia untuk keluarga rumah tangga idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat sebelumnya ada sebuah info dari kakak Rizky Bilar semalam untuk warga Konoha wajib memfollow persahabat ya, akun Instagram Leslar Inviti. Tentu yang belum tahu apa sih arti dari Leslar Inviti ini kita lihat aja persahabat ya di bio di akun Instagram Leslar Inviti ini diunggah oleh akun Teddy Ascalon Kejora Leslar Inviti adalah gerakan inviti global yang ditujukan untuk membangun komunitas oleh Leslar Family untuk umat Wow, Allah banget ya Tentunya ini adalah penjelasan soal arti Leslar Inviti saya ya, ditegaskan kembali nih Bang Mimin ingatkan Tentunya harus dipahami Lesnar Inviti adalah gerakan Inviti global yang ditujukan untuk membangun komunitas oleh Lesnar Family untuk umat Tuh persahabat ya Tentu kita dibuat penasaran sih tentang apa sih yang dilakukan tentunya dari Lesnar Inviti ini mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia dan kabar terbaik dari ideologi segan kita ke kabar selanjutnya, ada sebuah ungan spesial juga masih di akun Instagram yang sama. Ini info penting untuk kita semua juga, karena sudah di up saja video terbaru. Vlog di channel Youtube Lasal Entertainment. Ini seru banget ya, para bunda-bunda. Tentunya lagi ngomongin orang tuh, sahabat ya. Tentunya lagi ngerumpi ya, para bunda. Masya Allah, Mudah mudah-mudahan saja. Dukungan dan support selalu kompak dari... Fans sejati untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita dalam tim Leslar Entertainment. Kita mau keunggahan berikutnya juga bersahabatnya, ini ada sebuah penjelasan dari Bang Adlin Rambe nih, tentunya banyak sekali atau rame sekali. Kenapa sih Bang Adlin bisa keluar dari tim Leslar Entertainment? Kita lihat aja bersahabatnya sebelumnya di bio Instagram Bang Adlin, itu sudah menjadi brand ambassador PS Glowman. Dan kita lihat juga keunggahan terbaru dari Bang Adlin. Bang Adlin ini mengunggah sebuah postingan video, per ya. Ini tentunya ada sebuah pesan di dalam postingan video Bang Ardin ini yang dibunggah di laman akun Instagram pribadinya. Tetapi kita sini salvork dengan banyak sekali komentar-komentar yang diberikan. Perhatikan di kalimat komentar ini, per ya. Yang ini dari akun Instagram. Shadow City 019272019 mengatakan di kolom komentar, apapun keputusan dari Bang Adlin, pasti itu yang terbaik, tetap semangat dan tetap jadi orang baik. Ini komen yang sangat positif banget ya dari para sahabat Leslar. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram echin.guraisin.9461 belajarlah dewasa dan bijak ya dalam berkomentar, jangan rusak pertemanan mereka kita tidak berhak menghakimi tanpa tahu sebenarnya yang terjadi kalaupun ia dia keluar dari lari entertainment itu hak dia, gak ada yang bisa memaksa jadi tolong hargai keputusan dia hidup itu pilihan mungkin dia ingin mencoba sesuatu yang baru karena setiap orang pasti punya mimpi dan cita-cita kita cukup doakan mereka yang terbaik apapun itu keputusan mereka. Terus sahabat ya, jangan sampai berkomentar negatif apalagi tentunya sampai mempecah belah. Kita sebagai fans sejati harus tentunya positif untuk selalu mendukung apapun keputusan dari tim dan mudah-mudahan saja hubungan pertemanan bang Adlim dan kakariski Bila tetap terjaga dengan baik. Amin ya robbal alamin. Dan kita lihat juga persahabat, Di sini ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari akun Sendal Putih Bilar. Ini menginfokan soal single terbaru Lesi Kejuara dengan judul Terra. Alhamdulillah, untuk viewersnya, hampir mendekati 7 juta viewers sudah diangkat 6,9 juta viewers dalam 13 hari dan trending 4 untuk musik persahabat ya. Ini tentunya suatu kebanggaan juga, kurang sedikit lagi 7 juta viewers streaming yuk ke YouTube Entertainment. Kita buktikan bahwa fans tentunya bisa selalu mendukung karya-karya terbagi Indolak kesayangan mudah-mudahan bisa tembus di angka 10 juta. Amin. Ya Robbal alamin. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya, ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Arafi, bersahabat ya. Arafi baru saja mengunggah sebuah fosingan info, nih, wow, Masya Allah banget ya. Tentunya kita sudah melihat kegiatan dari idola kesayangan kita. Karena di sini ada info penting dari Arafi, perhatikan di kalimat kesan info yang dituliskan. Serunya, geng Andara mampir ke rumah Leslar. Dua suami idaman bersatu, Rizky Bilar, pokoknya cuma ada di The Andarans. Jangan sampai ketinggalan. Guys, besok jam 9.30 waktu Nusa Barat di ANTV official Tuh, persahabat ya, jangan sampai ketinggalan The Undearance akan hadir besok di ANTV Official. Ini tentunya ada sebuah kabar bahagia yang kita dapatkan Karena The Undearance akan mampir ke rumah Leslar Wah, Ini cute banget ya, Masya Allah, mudah-mudahan Selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Amin Kita masih menunggu kabar baik Kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhanya seputar leslar tentunya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh